Ya minasa, o -genki desu ska. Ore wa tio desu. Welcome back on Mahwatt YouTube channel. Di video kali ini gue akan review lagi yes. Dan ini adalah dari brand jam tangan Jepang yang banyak banget peminatnya. Langsung aja, tada. Nah dari sini kalian udah bisa baca sendiri kan, Seiko. Nah, oke. Okay. Yang di dalamnya ini apa? Yang pasti ini limited edition dan dia juga ada apa ya termasuk salah satu line bersejarah juga. Oke langsung aja kita buka. And tada. The black. Oke, okay, sebelum gua bahas lebih lanjut ke bentuk modelnya dan SKU-nya, ini ada fun fact ya. Fun fact-nya adalah sebetulnya setelah mengikuti trio jam tangan yang diperkenalkan oleh Seiko, pabrikan Jepang itu sebetulnya memiliki lebih banyak lagi untuk hadir dalam jajaran black series-nya. Ya. Jadi, black series itu emang pasti akan ada terus, ya, satu per satu, walaupun kecepatan rilisnya nggak kayak yang lain-lain, ya. Nah sementara model lainnya itu adalah versi yang relatif e, gampang diakses dan dimodernisasi Nah jam tangan yang ini ini bermain di bidang yang berbeda seperti gue bilang tadi ya Dan dia adalah masuk di kelas SLI Sebetulnya masih banyak kode-kode yang lain sih tapi gue mau bahas yang situ aja ya Nah ini adalah jam tangan mekanik yang jauh lebih canggih dan konstruksi yang lebih halus jadi terinspirasinya itu sama referensinya Naomi Umemura tahun 1970 6105 ya nah jam tangan ini itu terkenal karena dua hal yang pertama itu dulu diperkenalin e, muncul di film Apocalypse Now di tahun 1979 yang dikenakan sama Captain Willard yang diperanin sama Martin Sheen Nah yang kedua yang paling penting ini yang tadi gue bilang itu udah diuji sama penjelajah si Naomi Uemura. Itu seorang petualang Jepang yang sangat populer dan dihormati karena telah mencapai prestasi solo ya. Ya misalkan dia lari kereta luncur anjing satu orang dari Greenland ke Alaska perjalanan jauh 12.000 km yang memakan waktu 18 bulan. Dengan Arloji eh, ini ya di family ini. Nah, tapi walaupun plate-nya SL061 ini menggunakan basic yang sama dengan model yang terinspirasi dari Uemura tapi eh, cetakan jam ini sih lebih milih apa ya? Modelnya dia lebih milih warna baru ya, dengan tekstur yang belum pernah ada sebelumnya. Di sini warna hitamnya itu mencerminkan dunia misterius lautan di malam hari. Cih, maksudnya dia gitu, kenapa warnanya black ya? Di dialnya ya. Nah aksen nya itu merupakan aksen sisi kontras dari jam tangannya ini ya So langsung aja kita bahas ke spesifikasinya Ini adalah SLA-061J1 untuk movementnya si Seiko SLA 061 ini dia adalah automatic movement dan menggunakan kaliber 8L35 ya Dia power reserve nya kurang lebih kalau terisi penuh itu ada di 50 jam dan dia udah punya fitur hack and winding ya Terus ini termasuk salah satu uh, movement automatic Seiko dengan high beat yang gue tau sih 8L35 itu adalah Versi mentah sebelum ke GS dan dia dibuatnya secara handmade juga di studionya Seiko yang sama yang membuat movement buat di Grand Seiko juga. Untuk casenya dia stainless steel dengan hard coating. Jadi ini blacknya ini adalah hard coating. Yang bagian atasnya ini finishingnya itu mate. Nah kalau yang di sini ini glossy atau polish dan itu di sini kayak ada garisnya gitu loh kayak garis bahwa ini kayak kayak ada satu pelat lagi yang ditumpukin di atasnya gitu sebelum dipasang sama rotating bezel dan yang lain-lain di sini keren sih menurut gua nah untuk glass materialnya dia udah menggunakan curved sapphire crystal with anti-reflective coating di dalam bagian dalamnya ya itu juga udah ada anti-reflective coatingnya nah kalau untuk backcase nya seperti biasa udah ada screw back case ya modelnya pantat putar seperti Seiko yang lain-lain dan dia ada logo khas tsunami nya Seiko dengan logo prospek di sini dan terus ada grafirnya limited edition yang ada serial number-nya di sini juga ada keterangannya kalian dapat nomor berapa oh ya yeah, untuk limited editionnya ini totalnya cuma 1000 ya yeah, 1000 piece ya yeah. Nah untuk diameternya sendiri dia 44,5 kurang lebih ya Dan untuk ketebalannya kurang lebih ada di 13 mm Untuk lug to ini ada di kurang lebih 49,3 mm Water resistance-nya 200 meter seperti sama Seiko yang lain-lain juga Nah untuk rotating bezel coba deh ini lihat Uh smooth Chris, tapi smooth jadi nggak terlalu krakrik krik banget tapi ini smooth banget uh hmm, dan presisi nice dan untuk di dayanya sendiri gue suka antara kontras markernya sama handsnya itu orange Terus markernya dia agak-agak broken white ya karena dia ada lapisan lumi uh, apa ya lumi brightnya juga sih. Gue emang bukan favorit black tapi ini blacknya keren. Dan untuk rantainya sendiri ini menggunakan bracelet, uh, modelnya oyster, solid juga. Di sini finishingnya dia ada matte finishing. Terus di tengahnya sini ada polish finishing sama di bagian pinggirnya ini dia polish finishingnya dan untuk look fit kalau kalian mau ganti-ganti strap ini ada di 20mm dan dia ada look hole di sisi sini ya jadi gampang kalian tinggal tusuk spring barnya, cabut udah bisa ganti strap nah untuk clasp sendiri uh, standar ya 3 volt with 2 push button ya Oh iya yang kalian dapetin ya dari sl 061 ini nggak cuman jamnya aja sih ya. Ini ada juga strap rubber rubbernya Seiko yang sekarang itu kalau dipakainya udah nyaman banget ya. Jadi ini uh, strapnya walaupun rubber tapi bener-bener diperuntukkan buat everyday use or daily beater juga masih oke okay sih Seiko ini udah mulai pinter kayaknya jadi dia walaupun jam diver karena dia tahu penggunanya itu nggak semuanya menggunakan jam ini buat diving Jadinya dia kayak bener-bener mengkondisikan model strapnya supaya dipakai untuk daily beater Dan untuk fitur yang lain-lain dia cuman ada date display seperti yang ada di sini. date displaynya itu ada di angka 4 430 ya ini kalau orang yang dulu ini dinamain yang penyu tapi untuk sekarang sih tetap aja sih namanya termasuk kategori turtle ya atau Captain Wheeler lebih terkenalnya sama Captain Wheeler tapi ini zaman dulu ada yang nyebut penyu kenapa kalau yang turtle itu kan shape-nya lebih tinggi kalau dia kan lebih melebar lebih kayak tempurung penyu yang nggak terlalu e, cembung kayak gitu sih modelnya nah dan ini kalau kalian mau tahu harganya kalian bisa langsung Cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi. Kalau ternyata kalian ini adalah SLA 061 ini adalah yang kalian tunggu. Kalau masih tertera ready stock di website kita langsung aja check out. Karena ini limited only uh, 1000 piece. Ya, happy hunting and happy shopping. Terus jangan lupa subscribe channel ini. Yang like bisa langsung klik like. Yang nggak suka tetap klik like juga. And kalau mau ada pertanyaan or else bisa kalian tulis di kolom komen so jangan sampai kehabisan ya terutama buat yang udah ngincer lama nih ya yeah? oke okay? I think that's all everyone jangan lupa subscribe oh iya nyalain loncengnya juga sekalian supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita oke okay? I think see you on the next video happy hunting and happy shopping and jane